Cagur ini adalah seorang panutan saya. Yeah. Saya kalau nggak ada Padeni hari ini tidak syuting. Yeah. Jadi manusia silver. Yeah. <laughs> saya, hidup saya susah banget. Terima kasih untuk Padeni, tepuk tangan untuk Padeni. Oh. Padeni Cagur ini adalah seorang yang memiliki jiwa feminin yang tinggi. Oh. Beliau ini sangat sayang dengan istrinya Betul Anak-anaknya Betul Bahkan banyak banget surprise-surprise yang dia kasih untuk istrinya Betul. Pertanyaan saya cuma satu pada ini Iya yeah. Cakep bener mainan lo yeah. <laughs> Cakep ya Maksudnya ajarin gitu dong Ajarin apa? Gimana sih caranya? Main rapi <laughs> Aduh Aduh, aduh. Kemudian Lihat, lihat. asisten rekan Denny nggak ada yang ketawa. Loh. Iya ampun. Kenapa mereka nggak ada yang ketawa? Kenapa? Karena mereka tahu. <laughs> Tapi Pak ini, ini sudah mengubah hidup saya dan juga keluarga menjadi lebih baik. Ya, memang kemarin saya baru beli rumah 1,3 m. Wow. Yang 500 jutanya punya Pak ini. <laughs> Jadi gue adalah orang kedua di hidupnya yang ngutang lebih besar. Nah. Karena utang gue di batu. Yang pertama kan api amat 1 m. Gue lima juta nih, yeah. ya kan? Dan sekarang belum lunas. <laughs> <laughs> Makanya selama gue di klinik tendian ngelawaknya agak hati-hati. <laughs> Takut kagak lucu kan? Diketin, saya bayar dulu lah. <laughs> <laughs> <laughs> aduh, pak. Aduh, pak. Aduh, pak, itu dia dari saya Marcel Widianto. <laughs> Marcel Widianto, <laughs> aduh, bapak bapak gede banget pak. Apa aja kan, dek? Kutunya? Weh, yeah. Marcel Widiantoni orang yang paling sering katanya gue berjasa buat hidup dia yeah. Sama sekali enggak, dia berjasa karena kerja kerasnya dia sendiri Iya yeah. oh. Naik banget tuh! Guys, jangan kekecoh! Yeah. Naik oh. dulu! <laughs> Marcel ini orang yang paling susah bangun pagi nah. <laughs> Jadi kalau kerjaan pagi, ini kebetulan manajernya Marcel ini kan ada gue Ada gue tuh sampai masang alarm yeah. Kagak mempan juga, nyuruh dia nyiapin alarm, kagak bisa juga. Sampai adik gue nyuruh adiknya Marcel buat bangunin Marcel kalau ada kerjaan pagi. Gua satu pesan gue ke sel kerja yang rajin harus rajin bangun pagi biar lo bisa bayar utang lo.